Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi WiFi atau icon WiFi yang hilang gitu, jadi kalian nggak bisa connect ke internet atau menggunakan WiFi kalian gitu. Dan sini juga kalau kalian uh, melihat di sini tidak ada uh, icon WiFi-nya, jadi mungkin kalau kalian mungkin yang pemula atau mungkin bukan pemula sih ya, apa namanya awam gitu tentang yang kayak gini mungkin bakal jadi bingung. Nah jadi yang di bawah ini adalah lambang Windows-nya ini adalah namanya Taskbar gitu dan ini bisa dipakai di Windows 7, Windows 8, Windows 10 juga gitu ini kalian bisa klik yang uh, tanda Uh, panah ke atas ini namanya adalah tray gitu kan bisa klik aja seharusnya akan ada lambang wifi-nya di sini gitu Nah jadi untuk lambang wifi-nya sendiri mungkin kalian uh, kepindahin gitu mungkin ke dekat gitu yang asalnya di sini misalnya uh, dipindahin ke tray gitu atau mungkin ya mungkin ke klik gitu kan secara nggak sengaja Nah tapi kalau kalian klik di tray dan di tray-nya itu nggak ada gitu untuk lambang wifi-nya itu ada dua kemungkinan mungkin uh, ada kemungkinan di glitch gitu ya di uh, drivernya atau yang kedua Memang drivernya belum kalian install, mungkin kalian memang baru install ulang juga gitu untuk Windows atau mungkin laptop atau PC-nya gitu. Jadi untuk yang uh, cara mengatasinya, untuk yang uh, kemungkinan adalah glitch ya di drivernya, kalian bisa klik ke Windows gitu kalian bisa klik kanan terus kalian klik yang namanya adalah device manager gitu atau uh, pengatur device gitu pada Laptop atau komputer kalian. Nah, tapi kalau kalian menggunakan Windows uh, 10 gitu, kayak tadi gitu itu caranya kayak gitu. Cuma kalau untuk Windows 8, intinya kalian cuma tinggal cari aja Device Manager aja. Kalian cari di Search, mungkin dimanapun, tinggal kalian uh, klik namanya Device Manager dan endingnya pun sama aja gitu, sama aja tetap ke sini juga gitu. Nah, kalian cukup cari aja yang namanya Network Adapters gitu uh, di bawahnya ini, di bawah uh, Network Adapter atau Sub dari Network Adapters biasanya. Uh, namanya itu adalah Qualcomm Atheros gitu. Bisa Qualcomm Atheros atau mungkin bisa Realtek juga. Jadi di sini untuk yang One mini port ini kalian tinggal abaikan saja gitu. Di sini untuk yang uh, Qualcomm-nya di sini kalian bisa klik uh, yang disable gitu, klik kanan terus disable dan ya kalian klik yes aja gitu. Dan untuk yang Realteknya juga gitu, kalian bisa klik juga untuk yang Realteknya uh, di sini kita akan klik kanan, terus kita akan uh, disable gitu untuk device-nya. Nah, setelah kalian disable gitu ya, kalian bisa klik kanan lagi, terus kalian enable lagi gitu untuk. Uh, untuk driver wifi nya ya untuk yang Qualcomm nya juga sama aja gitu kalian enable lagi dan seharusnya untuk yang di tray nya nanti bakal muncul gitu untuk uh, WiFinya nya gitu Nah kalau kalian menggunakan cara yang pertama dengan klik tray terus kalian cek gitu ya untuk icon nya apakah ada atau belum Untuk cara yang kedua adalah dengan enable terus disable lagi terus balik lagi ke cara yang pertama dengan cek tray nya gitu ya kalau misalnya masih gak ada dan ya kemungkinan driver kalian gitu memang uh, tidak ada gitu di uh, laptop atau di PC kalian. tapi saya mau ngingetin aja kalau di PC kalian uh, kalian udah update driver kalau udah install driver tapi masih nggak bisa kemungkinan kalian memang tidak pasang yang namanya lan card gitu. jadi lan card itu semacam untuk uh, menerima wifi atau mungkin receiver yang dipasang ke PCI atau ke motherboard uh, PC kalian gitu. jadi mungkin kalau kalian nggak pasang atau nggak punya itu kalian mau install driver sampai bego pun nggak akan bisa gitu karena ya kalian drivernya software ya kalian pasang tapi hardware hardware nggak ada jadi percuma gitu Nah untuk yang versi uh, laptop gitu kalau kalian nggak uh, ada gitu untuk icon Wi-Fi nya kalau kontrol pun kalian nggak bisa connect gitu kalian bisa coba untuk menginstall untuk drivernya dari uh, kaset yang biasanya dikasih dari laptop kalian gitu biasanya untuk laptop tuh biasanya dikasih kaset yang bawaannya driver cuman kalau kalian nggak uh, ada gitu untuk kasetnya contohnya kayak laptop saya kalian bisa cari aja ke websitenya gitu dengan uh, ketika nama laptopnya misalnya Acer V5 v15, uh, vn 7 uh, 591g misalnya. Uh, di sini kita akan tambahin juga driver gitu. contohnya kayak gini dan tinggal kalian cari aja untuk drivernya gitu. kalian mau pakai yang uh, Australia United States atau mungkin yang Indonesia juga terserah. pokoknya tinggal kalian cari aja untuk drivernya gitu. di sini akan ada uh, driver dan tinggal kalian cari aja yang namanya network uh, driver atau mungkin lan driver mungkin ya. Contohnya kayak gini aja, tinggal kalian download. Tapi bang kan nggak bisa konek internet kan bisa pakai HP gitu atau mungkin bisa pakai laptop yang lain atau mungkin uh, bisa dari warnet gitu ya. Ya jangan jangan apa jangan terpatok sama satu masalah gitu. Jadi lu ada masalah ya bisa pakai yang lain gitu kan. Ya jangan jangan. Oh karena nggak bisa ya udah gitu lu nyerah ya jangan gitu. Kalian bisa pakai yang di warnet, kalian bisa download dari HP gitu, mungkin kalau masih nggak ada juga mungkin bisa pakai laptop temen gitu, untuk downloadnya doang tinggal pindahin ke flash disk, terus install di laptop kalian gitu, udah gitu, kayak gitu doang. Dan ya, uh, gampang banget sih untuk uh, download drivernya, dan ya udah sih gitu doang, tinggal kalian install aja nanti seharusnya untuk wifi-nya bakal ada gitu untuk lambangnya. Uh, mungkin kalau kalian habis bongkar laptop mungkin juga sih ya, ini kemungkinan lainnya juga kalian habis bongkar laptop dan kalian lupa mungkin untuk pasangin uh, LAN cardnya gitu di laptop kalian ya bisa aja sih gitu dan mungkin ini juga cara terakhir gitu ya mungkin ulti, ultimatum mungkin ya ini untuk <laughs> ultimatum gitu kalian bisa coba connect dari control panel mungkin kalian bisa klik uh, network and uh, connection gitu di nah, sini kalian bisa klik untuk yang connect to a network gitu Nanti kalian kalau misalnya nggak muncul kayak gini, ya mungkin ada uh, drivernya gitu masalah bisa kalian coba untuk cara kedua dengan mendisable terus enable lagi. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.